Rohumatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang mengikuti sunnah sunnahnya, karena banyak amalan kita yang kita belum tahu sunnahnya, tapi kita sudah mengamalkan. Termasuk sholat jenazah, yang kita bahas beberapa pertemuan, termasuk malam ini masih dalam bahasan mensolati jenazah. Kita lanjutkan pembacaan Sokheh Fikhus halaman 112. Kemarin sudah kita baca ya. Ida solaitum alal janazati fa'akhlisu lahad du'a'a. Ida solaitum rikolo solat niro alal janazati krono nyolati jenazah Nek kon salat jenazah, sabda Rasul, fa'akhlisu mongko podongeh klasno nirokabe laha maring jana is adu'a a, a indu Yaitu ya, jadi jadi gampang solat jenazah itu. Serat 1012. 2012 idah solaitum alal jana gampang insyaallah allah sholat jenazah itu ini yang paling penting kita ikhlas ya biar jenazah yang kita sholatkan itu yang kita solatinya itu saat hidupnya itu nganyelke menyang kita ya itu kita harus melepaskan. Jadi kita jengkel dengan mayat itu, jangan sampai dibawa sampai mati, jangan ya. Jangan sampai dibawa sampai akhirat, jangan. Sehingga saat kita melaksanakan sholat jenazah kepada orang tersebut, kita bisa lebih mengikhlaskan daripada ngiling-ngiling oleh nganyol kimbiyen. Gimana? bisa dipahami ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah rasul ya kalimatnya fa doa maka ikhlaskan saat kamu berdoa untuk jenazah dalam rangka sholat jenazah itu doa sebagian dicontohkan di sini Allah mafirlahu Warhamhu wa'afihih wa'fu anhu wa nuzulahu wa wasi madkholahu wa'kesilhu bilma'i watalji walbarot wanakhihi min alkhoto ya ya min alkhoto ya kama nakoi tasau ba abyado minat danasi wa abtilhu khairan mintarihi Wa ahlan khairan min ahlihi Wa zawjan khairan min zawjih Wa adkhilhul jannata wa'idhu min adha bilqabari Au min adha nar Apa makmum gare amin Amin Tapi aminnya yang ikhlas ya Karena ini perintah Rasul Jika kamu sholat jenazah maka ikhlaskan niatmu saat sholat jenazah itu mendoakan mayit, ya terutama saat membaca doa ini Allah maghfirlahu ya Allah ampunilah dia krono anyu, jangan sampai jenengan sekso ya Allah jangan deh ya Jangan dibalik perintahnya dan contohkan Allahumma gfirlahu ya Allah Ampunilah mayit ini ya Allah Dan limpahkan rahmatmu ya Allah kepadanya Wa'afihi wa'fuanu dan Berikan ampunan ya Allah kepadanya Wa'karim nuzulahu dan berikanlah Ya Allah jenazah ini tempat yang mulia, si' alahu dan lapangkan kuburnya, jembarno kuburi. Kalimat di sini wasiqat alahu, cuman di sini kata katanya dibaca domah, adhalah. Yudhiklu madhkholatan atau madkholan di sini diharokati doa mudkholahu wa bilmaiwat arjia ya Allah bersihkan mayat ini dengan air dan dengan embun dengan air es, wanak ki minal khotoya, ya allah sucikan dia dari semua dosa-dosanya ya allah kama nakoi tas tauba al abyad kados dini jenengan anggene akan mayit punika kados pakaian yang putih saat dicuci atau dibersihkan dari semua kotoran Kemudian Wa'abdilhudaran khairan min tari ya Allah Berikan ganti rumah dia Yang di dunia rumah dikubur nanti Yang lebih baik dari rumah dia di dunia Wa ahlan khairan min ahli dan berikan keluarga yang lebih baik dari keluarga dia di dunia Wajaujan khairan min jauji ya Allah gantikanlah jodoh yang lebih baik daripada jodoh dia di dunia. Wa adhilul jannata ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau nah, kayak gini, nek sampai kita ngiling-ngiling mayite tahu nganyol kiawai dewi. Awe Dewi Angel yuk kan ngiklaski, yang bayar waktu hilul janata diganti waktu hilul Nauraya Allah masukkan dia ke dalam neraka jangan ya jangan, jadi anjle itu harus dihilangkan. Mengapa? Karena Allah firmankan walafina aninas berikan ampunan. Terhadap manusia-manusia yang pernah berbuat dosa kepadamu Jadi kita memberikan ampunan itu tidak hanya kepada keluarga enggak Tidak hanya kepada jamaahnya enggak Tapi kepada manusia sifatnya umum Ya manusia siapapun yang pernah salah dengan kita dosa kepada kita Kita berikan ampunan jadi ya, kita melupakan semua sesuatu yang dulu nganyel ke hati itu dihilangkan. Biar mudah untuk mengikhlaskan berdoa. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Min adabil Dan selamatkan dia dari siksa kubur ya Allah. Atau jagalah, lindungilah dia dari siksa kubur ya Allah. Atau juga selamatkan ya Allah dari seksan neraka Jadi doa-doa seperti itu ya termasuk doa berikutnya ini Allahumma gfir lihayina wa mayyitina wa syahidina Wa gho'ibina wa sahirina wa kabirina wa dakirina Wa, dakirina wa Allahumma man ahyaitahu minna fa alal islam Waman tawafaitahu minna Fatawafahu alal iman Allahumma latakhrimna Ajak rohu wala tudillana bakdahu Banyak ya doa-doanya Di antaranya ini Sudah itu sekedar mengulas atau mengulang yang kemarin Sekarang pelajaran berikutnya Faidah Paitah membaca Al-Quran dan berdoa dengan suara yang sir. Saat kita sholat jenazah ya jadi imam. Hati Fatihah, gak usah di Gak tahu nyolati jenazah, delalah Tiba nukunum tiba-tiba dikongkon ngimami bingung. Akhirnya Fatihah di banderol. Alamin Akhirnya jamaah bingung. Subhanallah. Gak tahu nyolati mayit. Di kongregasi salah pisah. Akhirnya bingung. Ini alhamdulillah ada pelajaran ya. Jadi membaca Al-Quran baik Fatihah ataupun doa. Dengan suara yang sir Bersuara pelan ketika membaca suruh Ataupun berdoa Walaupun ada riwayat dari Ibnu Abbas Bahwa ia mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah Yang bertujuan untuk mengajari orang-orang Sebagaimana Perkataan Imam Ahmad bin Hambal Sesungguhnya ia, mengerja, ia mengeraskan bacaan untuk mengajari orang-orang Jadi pasti dikandungi roh nek jamaah ini gak tahu ada yang nyolati jenazah Lalu oh, kapan ada orang mati ambil bagian kuburan, bagian ngeduk Jadi gak tahu nyolati belas Terus kemudian saat jadi imam ngerti jamaahnya enggak pernah nyolati mayat Tujuannya ngajari maka dikeraskannya itu bukan karena sunnah enggak Tapi mengeraskan suara itu mengajari kepada jamaah ben eruh Oh sindiwoco berarti ya bis takbir pertama itu adalah fatihah Bukan doa iftitah bukan Bukan wajah tuh wajah ya allah di sama wati wal ar. Bukan. Bukan Allah ma ba'id ba'inibai na koto ya yang enggak tidak itu yang dibaca. Tapi langsung Allahu akbar hakeh. Itu boleh ya dikeraskan, tapi bukan karena sunnah rasul, bukan, tapi karena memberitahu jamaah cek ngerti sing diwaca oh sing Fatihah. Walad ddin. Amin. Ini ditut salat duhur tapi salat jenazah. Makanya sing bagus ngajari nek wayah ngaji ini disampaikan cara jelas setelah takbir pertama yang dibaca Fatihah, yang kedua adalah Solawat. Yang ketiga dan yang keempat adalah doa Kalau ingin sampai ke sembilan Ini bisa takbir tok, Terkemudian yang ke sembilan baru doa Kalau ketujuh Berarti setelah pateha Yang kedua baca solawat Ketiga, keempat, kelima, keenam Itu hanya takbir Terus dongoni dikelumpuk ke nungguri Nek jenengan waktu haji atau waktu umroh Di sana itu takbirnya seolah-olah nggak ada jedah untuk baca doa Tapi setelah takbir terakhir, udungannya pewanjang Itu yang saya pernah saat jadi makmum seperti itu baik di Madinah atau di Makkah karena setiap waktu itu orang itu kadang-kadang lima enam kadang sampai sepuluh sampai sepuluh orang meninggalin biasanya terus dibawa nanggungi cedei Ka'bah sana yang di Madinah ya di Masjid Nabawi sana ya Terus dilaksanakan sholat jenazah, sekarang membaca Al-Quran dan berdoa dengan suara sir atau suara samar, suara pelan ketika membaca surah ataupun berdoa, walaupun ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran, membaca Fatihah. Yang bertujuan untuk mengajari orang-orang Nah ini tadi ya Kalau tahu jamaah sholat jenazah ini Gurung tahu sholat jenazah Terus kemudian akan menyampaikan sebelum sholat jenazah nggak ada kesempatan Akhirnya fatihahnya dibaca keras Sholawatnya dibaca keras Doanya dibaca keras Tapi niatnya keras itu bukan sunnah Nabi Tapi mengajari jamaahnya Sebagaimana perkataan Imam Ahmad Sesungguhnya ia mengeraskan bacaan Untuk mengajari orang-orang ya. Sudah selesai Tentang masalah doa Takbir pertama Fateha, takbir kedua sholawat, takbir ketiga ini bebas ya, boleh takbir tok tanpa doa, boleh takbir kemudian baca doa, mendoakan jenazah. Syaratnya kata Nabi, fa'akhli shulahad doa harus mengikhlaskan saat membaca doa. Kemudian setelah selesai takbir. Empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan kali Sampai ada yang sembilan kali ya Pertemuan kemarin sudah kita bahas Kemudian salam mari moco dungo tadi salam Para ulama berbeda pendapat Disitu ditulis berselisih pendapat Apakah dalam sholat jenazah Memakai satu salam Atau dua salam Pertama Yang mengatakan satu salam Berdalil pada Sebuah riwayat Jadi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngiri Ini ada dalilnya Maringanan Terus ngiri ada dalilnya Ini kayaknya juga Sudah pernah kita bahas ya Sama sholat wajib Itu pun juga boleh Hanya sekali Terutama saat darurat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Arme ngiri tak kok dut, nentut Maka jangan dilanjut Nggak dilanjut sholatnya batal Harus mengulang Tapi nggak dindeng salam nangiri Sholatnya sah, sempurna ini juga sama ya setelah jenazah ada yang berpendapat dua kali salam nganan kiri dan ada yang sekali salam. Pertama yang mengatakan satu salam berdalil pada sebuah riwayat yang shohih yang datang dari ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah ya Abdullah bin Umar. Dan Wasilah Bin Asko Nama orang ya Wasilah bin Asko Bahwa Mereka Hanya melakukan Salam satu kali saja Yaitu dalilnya seperti tadi ya. Jadi yang wajib itu memang yang kanan Yang kiri ini Sunnah Maka saat sudah salam kanan kok batal jangan dilanjutkan ngiri jangan ya tapi Nek kepingin baleni sholat mana ya Kak apa-apa Bablaske. Assalamualaikum warahmatullah Sekarang jelas batal Assalamualaikum warahmatullah berarti sholatnya harus mengulang tapi Nek salamualaikum warahmatullah tidak mengulang jadi ini ada kesamaan dengan Sholat lima waktu plus Jum'atan Atau sholat yang bukan sholat jenazah Itu tadi masalah salam Diriwayatkan pula dari Ali Ibnu Abbas Jabir Abu Hurairah, Anas bin Malik Dan Ibnu Abu Aufa Alfa itu bukan nama modern, saya kira enggak ya Itu nama mulai zamannya para sahabat ya Sudah ada namanya Abu Alfa Juga perkataan yang senada dengan itu adalah perkataan Said bin Zubir Hasan Ibn Sirin Maksudnya Hasan ini nama orang sendiri, Ibn Sirin sendiri Ibnu Umamah bin Sahal, Kosim bin Muhammad Haris, Ibrahim An-Nahoi, Asauri, Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah ini ulama besar ya, Ibnu Mubarak ini juga ulama dunia ya, ulama besar Abdurrahman bin Mahdi Malik. Ahmad dan Eskak Malik ini Imam Malik ya Ahmad Imam Ahmad Eskak juga seperti itu Yang demikian ini Adalah perkataan Yang diriwayatkan Dari Imam Asyafi'i As Imam Asyafi'i itu Perkataannya Dibuat Pedoman oleh para pengikutnya Imam Asafi, Sumbernya termasuk dari Imam Ahmad Dari para imam-imam tadi sederet nama tadi Salamnya sekali Jadi andai kita jadi imam Salamnya sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salah Kita jangan protes ya Dalili sederet itu tadi ini bukan Islam bukan nih ya, bukan. Jadi ini justru Imam Asafi As mengatakan juga seperti itu. Kedua, sholat jenazah dengan memakai dua salam. Ini adalah madhab Asafi. Jadi tadi kalimatnya bukan madhab Asafi, diriwayatkan dari Asafi. As Jadi Asafi As meriwayatkan sederet tadi. Tapi itu tidak menjadi pendapatnya Imam Shafi'i Yang menjadi pendapatnya Imam Syafi'i ini Gimana? Ini adalah madhabnya Imam Shafi'i Jadi salam, ke, salam dua kali nganan ngiri itu madhabnya Imam Syafi'i Dan kalangan ahlur ro'yi Ahlur ro'yi itu ya? Ahlu ro'yi itu ulama-ulama besar termasuk gurunya Imam Syafi'i yakni ulama bermadab kepada Imam Abu Hanifah. Imam Safi itu tidak berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah enggak. Karena Imam Safi lahir hari itu juga Imam Abu Hanifah wafat. Ada yang menceritakan sehari itu lahir ulama besar. Dan wafat ulama besar Maksudnya Imam Syafi'i lahir Imam Abu Hanifah wafat Tapi Imam Syafi'i berguru Kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah Ya, Ini adalah Madhab Imam Syafi'i Dan kalangan Ahlu Ro'i Di Ahlu Ro'i itu para imam madhab Para imam yang ikut madhabnya Imam Abu Hanifah yang demikian itu Dipilih oleh Al-Qadhi Al-Qadhi juga memilih Sholat jenazah itu Salamnya dua kali Yang kanan juga ngiri Kayak e, gini ya namanya ngaji itu Andai kata salam sekali Itu bukan madabnya Imam Syafi'i, Tapi Keterangan itu diambil dari Imam Syafi'i salamnya sekali nganan toh. Tapi kalau madhab yang diambil oleh Imam Syafi'i yang jadikan pedoman oleh Imam Syafi'i, sholat jenazah itu salamnya dua kali nganan juga ngiri. Di ngaji kitab Zenghis Dadi ini, ini penak. Ini. Maksudnya penak apa? Ya Qurannya jelas Hadisnya jelas Terus pendapatnya Para ulama mulai zaman Sahabat sampai zaman tabiin Sampai imam madhab Itu ditunjukkan semua Cuman Kemampuan kita Untuk Merekamnya Itu tidak Sekuat HP Ini HP Kuat, makanya sing bagus ya Kita punya pegangan tulisan kayak gini ke nyampe rumah Di wocomane Di muroja'ah diulang ulang Sampai kita hafal Minimal tek doanya tadi ya Nah salam pisan Ada dalil, dua ada dalil Itu nggak seberapa sulit Tapi Dunia yang di sini agak panjang. Nasin biasa dibaca di masyarakat kita kan pendek Allah maufir lah enak cendek. Itu tadi ya tentang masalah salam. Jadi Imam Sapi Madhab Imam Sapi itu salamnya dua kali. Berikutnya makmum masbuk, ya. mari wudhu, arab melok nyolati dan wis takbir memang takbir oleh piro imam Iman Aku kunaik salat dewi, aku guru ngerti, guru ngiso carane salat jenazah. Ya sudah makmum saja, namanya makmum masbuk boleh ya, salat jenazah dengan makmum masbuk. Makmum masbuk pada sholat jenazah Sebagian ulama berpendapat bahwa makmum apabila ketinggalan sholat satu takbir Dalam sholat jenazah ia mengkodok Mengkodok takbir yang ketinggalan setelah imam selesai Imam sholat jenazah sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita menambah takbir yang tadi ketinggalan Kita meyakini takbirnya tadi Empat kali takbir Komarom takbir berarti nambah takbir dua kali Hal ini diriwayatkan dari Said bin Musayib atau An-Nakhai Az-Zuhri ini nama ulama-ulama besar ya. Ibnu Sirin ini orang alim kota Dah, Imam Malik As-Sauri, Asy-Syafi'i, Sya'ah, Ra'yi dan Ibnu Hazm ini nama ulama-ulama besar ya. Biasanya disebut dengan salafi atau salafus salih ya ini. Orang-orang ini Orang-orang yang mengikuti Kepada para Sahabat yang alim-alim ini tadi Namanya disebut salaf Terus sekarang Terkenal salafus soleh Cuman Mau nyeluk salafus soleh Akhirnya diceluk wahabi Kesel nyeluk wahabi Diganti jenengi radikal Kesel nyeluk radikal Jenengi disebut teroris jeneng sajeng itu. kalau yang dituduhkan Wahabi itu orang yang mengikuti, pahamnya Imam Asafi' ya kita harus berani mengatakan iya saya bangga dengan Wahabi andekan kita dituduh Wahabi, tapi orang yang mengikuti Imam Asafiyi gak masalahnya. Tapi konyolnya si Wahabiku juga ngaku Madhab Bu, ini bingung sendiri Keterangannya kan jelas kayak gini ya. Jelas Itu tadi makmum masbuk perselisihan mereka adalah seputar jika Mengkodok Apakah membaca doa diantara takdir atau tidak Jadi mengkodoknya sudah sepakat ya Sekian banyak ulama sepakat kalau kita sholat jenazah Koman takbir mikur berarti menambah dua Yang diperselisihkan itu kita harus baca doa Apa tidak saat nambah takbir yang ketinggalan tadi Gimana? perselisihan mereka, mereka itu orang-orang alim tadi ya Perselisihan mereka adalah seputar jika mengkodok, apakah membaca doa di antara takbir atau tidak. Itu Abu Hanifah berpendapat tetap berdoa di antara takbir, sedangkan Imam Asafi dan Imam Malik berpendapat bahwa orang tersebut mengkodoknya secara teratur. Adapun alasan mereka yang mengatakan harus mengkodok adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu dapatkan maka solatlah dan apa yang kamu luput darimu maka sempurnakanlah sama ya dengan solat Isya nanti umpamanya ya kita mendapati imam itu. Tinggal dua rekaat, singrong rekaat, whiskeri. Maka kita harus menambah dua rekaat. Ini sama. Takbirnya mendinya empat takbir, kemudian baru menjumpai dua takbir, ya nanti kita menambah dua takbir lagi. Sebagian mengatakan harus di iringi dengan doa sebagian tidak cukup takbir tok, <tuh> sebagian yang lain berpendapat bahwa apa yang ketinggalan tidak perlu dikodok, sebagaimana riwayat sohih dari hasan dan ibnu umar bahwasanya ia tidak mengkodoknya walaupun takbir itu saling berurutan Urutannya gimana? Ya takbir pertama itu baca hatiha Kedua baca solawat nah, Ketinggalan itu berarti kita setelah menambah takbir Otomatis yang ketinggalan ya yang pertama dibaca Fatihah, terus takbir yang tambahan yang kedua tadi, berarti kita membaca sholat. Oleh yang ketinggalan itu, itu, itu berurutannya, berurutan, ya, berurutan. Dan ibnu Umar bahwasanya ia tidak mengkodoknya, walaupun takbir itu saling beruntun, enggak ya, tidak mengkodoknya. Itu pendapatnya ibnu Umar. Gimana? Sudah ya? Berikutnya adalah mengubur jenazah. Hai mengubur jenazah, hukum mengubur jenazah, menguburkan jenazah, hukumnya fardu kifayah, sama ya dengan merawat jenazah, termasuk sholat. Itu fardu kifayah, nabi nanti ya sudah gugur, sekalipun mayit itu adalah orang kafir. Jadi mayit kafir itu pun walaupun kita tidak memandikan, ya tidak mensolatkan, memang kafir tidak boleh disolati ya. Tapi ngubure itu loh hukumnya fardhu kifayah. Masanya nggak dikubur, ya irungnya waed dewi kepelepekannya, kadang bau busuknya mayit itu atau bangkai manusia itu apa ya? Sangat menyengat ya. Itu tadi mengubur jenazah. Dua seperti dalam hadis yang telah disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertutur kepada Ali pada hari kematian Abu Talib. Abu Talib ini Pakli E Nabi. Ya. Tapi Abu Talib kan kafir ini. Pergilah dan kuburlah ia. Ya, di Nabi tidak menyuruh memandikan, tidak menyuruh mensolatkan tapi Nabi menyuruh kepada Ali berangkatlah, pergilah karena Ali sudah hijrah ke Madinah ya. Pergilah kamu ke makam kuburan bapakmu, jenenging Abu Thalib. Jadi ya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tapi ngubure hukumnya fardu kifayah. Gimana? Bisa dilanjut? Jadi Rasul sedangkan orang kafir nanti tidak boleh mengubur seorang muslim dengan orang kafir dalam satu lubang nggak boleh tidak pula orang kafir dicampur dengan orang muslim tetapi kuburlah orang muslim di kuburan khusus orang muslim ini kita belum punya ya Orang islam dirumdui kuburan dewi Sebenarnya kuburan umum Bah kafir, bah muslim ya di lebuk Sama di putuk itu ya belum punya orang islam Padahal islam itu mayoritas Mestinya muslim itu harus punya kuburan sendiri Karena ini dalilnya jelas ya Saya ulang lagi tidak boleh mengubur seorang muslim dengan orang kafir dalam satu lubang. Tidak pula orang kafir dicampur dengan orang muslim, nggak boleh. Tetapi kuburlah orang muslim di kuburan khusus orang muslim. Sedangkan orang kafir bersama orang-orang musyrik, Bapak Ibu. Ya, kafir dicampur musrik gak apa Intinya itu kafir ya musyrik Musyrik ya kafir Jadi musyrik tok gak mungkin gak kafir ya. Musyrik mesti kafir okay. Demikianlah perintah Rasul pada zaman itu Dan berlangsung hingga sekarang Jadi awak di kena daliliki ya Nah, sing mati ya, terus terserah yang mati. Nah, tapi sing murab, sing uburi Gak harus dicampur. Ya. Ini Pak lurah mungkin ada ini. Eh? Ya, punya tugas ya <laughs> Jadi bagaimana umat Islam ini punya makam tersendiri gitu lihat. Ya. Di tempat-tempat lain, alhamdulillah sudah ya. Seperti saya ini kan punya jadwal khotbah di Madiun ya. di masjid namanya Zubairul Hakim. KTP-nya Islam, apa? KTP-nya, <laughs> ya itu. Artinya si di kubur, gak nikufrin bang Islam, ya KTP-nya saja. Karena yang Islam, KTP-nya. <laughs> Di sini jelas ya, kita punya tugas bagaimana kita itu punya makam sendiri, Kak Campur. mana salam, ya Iya. Ya minimal lah ya Senajan KTP ini Muslim tapi uangnya gurung Gurung Muslim kan ada ini ya Muslimnya karena nikah Habis nikah Ya kafir mana itulah Makanya ini jangan cara mudirnya enak, bagus sih. Jadi, uang arabin nikahiku di dunia itu difahamno tentang masalah kewajiban. Kewajiban nikah itu diwacakno fikih nikah. Ini dikacakno fikih nikah ini masalah, akai kecelakaan ya. Perlu banget ya. Maksudnya apa ya, mari. Nikah itu ya wis panggah anak masjid Maka ini harus dipahamkan ya. Harus dipahamkan. Sehingga kewajiban ini ya mudin. Mudin kan imam mudin. Ya. Jadi tokoh agama. Imamnya agama namanya imam mudin. Gitu ya. Itu yang harus membacakan fikih nikah kepada pemuda-pemuda yang akan nikah itu sesuatu yang tidak boleh tidak ya. Nah eh, semua pemuda dijekno Ceko fikih nikah itu tidak seperti saat akan menikah tapi gurung paham tentang hak dan kewajibannya. Itu kalau tidak dipahamkan ya hanya nuntut haknya tuh ya kewajibannya gak dilaksanakan belas akhirnya rumah tangga ini ya gak karu-karuan. itu tadi tentang masalah memakamkan jenazah tidak boleh dicampur muslim dengan kafir. di itu tadi satu lubang ataupun permakamannya nggak boleh campur. di sini diterangkan panjang lebar ya. Sebab kalau sampai kemasukan orang kafir satu saja Kalau dia nanti disiksa di alam kubur Maka jeritan dia ini mengganggu ketenangan orang muslim Orang muslim akan resah di saat tetangga di kuburannya itu orang yang disiksa Di sini diterangkan panjang Tapi saya Kak wis. Hari kurang telung menit ini Gimana? Ada yang perlu dibahas? Ini tentang terakhir tadi mengubur jenazah Berikutnya jika wanita ahli kitab Dalam keadaan hamil dari seorang muslim wanita ahli kitab dinikah sama orang Islam Setelah dinikah dia itu tetap jadi ahli kitab Maksudnya kafir kitabi Kemudian dalam keadaan hamil dia meninggal Imam Ahmad berkata Ia dikuburkan di antara kuburan orang muslim dan kuburan ahli kitab, jadi ini malah menurut Imam Ahmad bin Kambal kuburan kuburanin Dewi, di tengah-tengah orang kafir dan ahli kitab wanita itu masih kafir, sehingga ia tidak boleh dicampur dengan seorang muslim karena siksaan yang diterima bisa jadi akan mengganggu orang muslim dan jangan pula ia dikubur dalam pemakaman orang kafir. Apa masalahnya karena anaknya adalah muslim? Dia, karena anaknya muslim maka enggak boleh. Enggak boleh dikubur ngene orang kafir enggak boleh, di muslim enggak boleh, tapi bolehnya diantara makam kafir dan makam muslim supaya tidak tersakiti akibat seksa yang diderita orang-orang kafir oleh karenanya ia dikubur sendirian dengan cara punggungnya dihadapkan ke arah keblat paham dengan? paham betul Diwalik madinah kan kuduni di ringke masuk ya. Ini enggak wanita kafir, tapi suaminya ini muslim, anaknya berarti muslim. Ini enggak boleh dikubur di ke keblat enggak boleh. Harus di dekke mem apa ya, membelakangi keblat. Gimana? Ini, ngaji ini kuduni pamong yang ada ya, termasuk mudin, harus lengkap. Nah, apa ini Dewi pamong ya. <laughs> Realisasinya agak kesulitan, karena ini butuh penguasa ya, yang mempunyai otoritas untuk mengadakan seperti itu, termasuk kuburan sendiri Tadi. <tuh> Ini lebih remik lagi. Kira-kira apa nak? Ya mau changing wani Kubur di wale ini. Nggak nikuh Islam nih ya. Nek ngaji ya. Ayak gini tidak terlaksana. Akhirnya mikuh diwocawo cocok. Tidak bisa diamalkan. Kan Sayang pas Pak lurah gak rawuh di mana. kan lo tak lumayan. Gimana? di dibalik aja Kita pakai, lahat. pakai lahat dan gak monggo terserah tapi yang jelas ini Mayite jangan sampai di depan ngeblat tapi di di sini nanti jenengan baca kalau bayi ini gimana menghadap ke punggung ibunya jadi bayi ini yang Islam tetap mengadapnya blat, ibunya yang kafir ojo didepnonge blat. <laughs> karena waktunya sudah bayak <laughs> komat Sementara kita tutup dulu, mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan kajian ini karena penting sekali ya. Besok perlu dijak. Pak Lurah ini Pak Mudi ini, <gif> ya kita tutup dengan doa Kapalutul Majelis Subhanaka Allahumma bihamdika Ashhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.